Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ajam. Ajam akan menceritakan Kancil. Judulnya Menipu Para Buaya. Agar lebih jelas, mari kita simak baik-baik dan -baik. lupa subscribe dan like -nya, ya. Cerita dimulai. Menipu Para Buaya. Uh. Kancil ini kok mau jadi teman antuk. Kalau adu lari pasti dia kalah, maka Kancil bersembunyi di balik kerumpunan berlokar anjing tidak mengetahuinya dan terus mengejar dasar anjing bodoh kata Kancil sambil tertawa dengan hati-hati ia tetap bijak kakinya dengan debu supaya tidak terus anjing benar anjing itu ternyata tak mengetahuinya keberadaannya Cukup lama Kancil bersembunyi Setelah merasa aman Ia keluar dari belukar Kukira sudah sangat jauh Andinya akan Saatnya keluar nih Kancil berjalan ke arah Nah ketemu sekarang. yang berjalan ke arah kemunanan pohon pisang yang masih kecil. Dengan sekuat tenaga ia dorong dorong batang pohon pisang itu hingga satu persatu roboh. Hewan kecil itu mengira batang batang pisang itu akan bisa menolongnya. Loh, apakah yang akan diterbitkan dengan batang pohon pisang itu? Hah? Aha, ternyata si kancil mau membuat rakit untuk menyeberangi sungai. Lah, ikat satu persatu batang pisang itu sehingga berjajar tapi seperti rakit. Ia pernah melihat anak-anak petani bermain di sungai dengan rakit batang pisang kini. Ia ingin meniru apa yang pernah dilakukan anak-anak petani. Agak lama mengerahkan seluruh tenaganya akhirnya rakyat itu jadi Iya tarik ke tepi sungai Aduh beratnya Minta ampun Hancur Ma Mana tenaganya Sudah habis lagi Aku kelaparan Aku harus bisa mendapatkan buah-buahan di seberang sana tanpa disadari, kanca seekor buaya besar mengintai dari belakang dan uh! Dalam sekejap kaki kanca sudah diterkam sang buaya. Aduh, Pak Buaya, tunggu sebentar. Tunggu apa lagi, Ciu? Perutku sudah lapar nih. Jangan khawatir, Pak Buaya. Aku tak mampir bisa melawanmu. Tapi aku sedang lapar juga. Jadi, biarkan aku mencari makan dulu. Anehnya, Pak Buaya mau mendengar omongan kancil yang lepaskan gigitannya pada kaki kancil. Jadi, apa mau Cil? Temanmu banyakkan, Pak Buaya? Ya, betul banyak, Cil. Panggil mereka ke sini. Pak Buaya memanggil teman-temannya. Dalam waktu singkat, teman-teman segera muncul ke permukaan air salah satu dari kalian harus mengantarkan ke seberang untuk mencari makanan, biar tubuhku jadi gendut dan cukup untuk kalian santap bersama Cil, kau jangan coba-coba menipuku ya ancam, Pak Buaya mana aku berani menipumu, Pak Buaya baik, sekarang kuantar. antar kau ke seberang sungai di sana banyak makanan buah-buahan hatiku Kancil senang sekali sementara Pak Buaya punya rencana lain maka Kancil segera naik ke punggung Pak Buaya untuk menyeberang wah asik kata Kancil dengan riang gembira sembari kegembiraanmu karena sebentar lagi kau ingat jangan coba-coba menipuku kata Pak Buaya sambil menunggu di pinggir sungai sementara kancil mencari buah-buahan untuk disantap sepuasnya. Tak berapa lama kancil muncul lagi dengan perut lebih gendut. Rupanya sudah kenyang dia makan. Pak Buaya berapa jumlah temanmu?" "Banyak, Cil. Banyak itu berapa dihitung dong? Belum pernah ku hitung, Cil." "Wah, kaya bagaimana cara membagi dagingku nanti?" Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian. Sekarang berbarislah dengan rapi, membentuk jembatan hingga ke seberang sana. Para buaya berjajar rapi. kancil meloncat dari punggung buaya ke punggung buaya. Lainnya, sambil menghitung satu, satu dua, tiga, empat, hingga ya sampai di seberang sungai, Begitu sampai di seberang sungai, Kancil melambaikan tangannya. Terima kasih, Pak pa Buaya, dengan selamat tinggal. Loh, Cil, kau jangan pergi. Begitu saja aku belum memakanmu. Apa mau memakan dagingku? Sorry. Aja, ya. Teriak Kancil sambil berlari sekuat tenaganya. Dasar, Kancil. Kamu tak bisa dipercaya, penipu empat para buaya. nggak apa-apa, -apa, aku menipu hanya untuk menyelamatkan diri. Kancil, Kancil, kembalilah! teriak para buaya. Tapi Kancil terus berlari kencang tanpa menghiraukan para buaya yang hendak memangsanya. Terima kasih sudah menonton edisi pertama dari Ajeng Channel dalam seri Si Kancil yang Serdik. Jangan lupa dukungannya ya. Beri like dan subscribe-nya. Komentarnya azam tunggu ya. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Bye!